Wih, wih, wih. Lihat, teman-teman, di sini ada mainan hitam. Ini adalah mainan Black Panther, teman-teman. frog Spider-Man. Wow, mantul sekali ya mainan Black Panther ini! Ini adalah manusia si kucing hitam, teman-teman. Oh, wow, no. mantul sekali. Yuk, kita simpan dulu ke kotak ajaib. Wow, mantul! wadidaw wadidaw lihat teman-teman di sini ada banyak sekali mainan superhero. Wah wah, wah. lihat teman-teman di sini keren keren sekali ya. Semua mainannya ini. Yuk kita ambil satu persatu. Widih widih, di sini lihat teman-teman. Di sini ada Superman. Wow mantap sekali ya mainan Superman ini. Dia ada sayapnya berwarna merah. Wow, mantul sekali. Kita simpan ke kotak ajaib. Coba, Widi Widi, lihat ya, teman-teman, di sini ada robot di ini ya. Di sini ada robot Ultraman, teman-teman. widih, keren sekali ya, teman-teman. Robot di film Ultraman ini dia berwarna silver ya, teman-teman. Mantul, mantap, betul. Widih, widih. Lihat teman-teman di sini ada Iron Man berwarna biru Wow mantul sekali ya teman-teman Iron Man ini dia berwarna biru Tangannya berwarna merah Lihat untuk punggungnya seperti ini teman-teman Dia juga bisa geleng-geleng kepala Wow mantul sekali Halo teman-teman Kita simpan Widi, lihat teman-teman di sini. Ada mainan lagi. Ini adalah Kapten Amerika, teman-teman. Wow, mantul sekali ya mainan Kapten Amerika ini. Dia membawa tameng ya, teman-teman. Tamengnya seperti ini, ada bintangnya di sini. Widi mantul sekali. Kita simpan kemudian. udi beri di sini ada mainan besar, teman-teman. Lihat di sini, mainannya besar sekali. Ini adalah mainan Aquaman Jadi, mantul sekali ya, teman-teman! Di sini, dia kepalanya biar geleng-geleng. Di sini ada kalungnya juga, teman-teman. Ada kalungnya, dia sisiknya berwarna emas. Wow, mantul sekali! Widih keren sekali ya, teman-teman! Besar sekali mainan ini, kita simpan. Kemudian di sini widi-widi lihat teman-teman di sini ada Anmen. Wow, mantul sekali ya ant ini. Dia bisa membesar dan juga bisa mengecil. Dia pakai helm juga ya, teman-teman. Berwarna silver. Kita simpan. Wow, lihat teman-teman di sini ada mainan hijau. Ini adalah mainan Hulk, teman-teman. trampolines are fun, but we got work to do dark Widih keren sekali ya teman-teman. Hulk ini si monster hijau, dia pakai baju juga ya teman-teman berwarna abu-abu. Wow, mantul sekali. Yuk kita simpan. Widih, di sini ada mainan lagi teman-teman berwarna hitam. Ini adalah penom teman-teman. Widih, mantul sekali ya mainan penom ini. Lihat. Ini tangannya dia bisa bergerak juga tangannya juga kakinya kalau kakinya nggak bisa ya teman-teman kalau kepalanya bisa geleng-geleng halo halo guys wow, ini sekali kita simpan widi widi lihat teman-teman di sini ada palu tors widi keren sekali ya mainan tors ini besar sekali teman-teman lihat dia berwarna abu-abu Gagangnya berwarna coklat. Wow, mantul sekali! Ih, kita pukul dulu. Pukul, pukul, pukul. Mantul sekali! Widih, widih, lihat teman-teman di sini ada mainan lagi. Wow, dia berwarna merah ya. Ini adalah mainan Deadpool, teman-teman. Today story is Deadpool. Widi widi mantul sekali ya Deadpool ini dia berwarna merah hitam. Oh, no. Di sini untuk kepalanya lihat Ih, lucu sekali teman-teman dia membawa pedang juga ya. Di sini pedangnya dua teman-teman berwarna di sini ya berwarna silver. Wow mantul sekali teman-teman ganteng sekali lucu ya. Kita simpan. Widi widi lihat teman-teman di sini ada Widi di sini ada Thanos. Wow mantul sekali ya, Thanos ini dia pakai baju berwarna emas. Di sini ada helmnya juga, teman-teman berwarna emas. Wow mantul sekali. Udik jatuh teman-teman. Kita simpan. Widih widih lihat teman-teman di sini ada tors. Wow mantul sekali ya, tors ini dia membawa palu ya teman-teman. Ini torsnya yang kecil, ini palunya yang besar. Wow di sini besar sekali ya palunya. Ini mainannya yang kecilnya teman-teman. Mantul sekali dia ada sayapnya juga berwarna merah kita simpan. Wow lihat teman-teman di sini ada Widih di sini ada Spiderman cibi-cibi. Widih keren sekali ya teman-teman mainan Batman cibi-cibi ini dia berwarna merah biru. Wow mantul sekali kita simpan. Widih, widih. Lihat teman-teman di sini ada mainan lagi Ini adalah Iron Man merah teman-teman Wow mantul sekali teman-teman Lihat di sini tangannya bisa gerak ya Wow mantul sekali kepalanya juga bisa bergerak teman-teman Lihat tuh bisa geleng-geleng Halo halo Wow mantul sekali ya teman-teman Lihat untuk belakangnya seperti ini Kepalanya dia ada berwarna birunya ya teman-teman Mantul sekali Kita simpan Wow lihat teman-teman di sini ada Ultraman Wow lihat teman-teman Ultraman ini berwarna silver Tanduknya banyak sekali ya Lihat tanduknya ada banyak teman-teman Tanduknya ada 6 Wow mantul sekali teman-teman Tajam sekali ya tanduknya ini Kita simpan Kemudian di sini, wow, di sini ada mainan besar sekali, teman-teman. Ini adalah Wonder Woman. Wow, cantik sekali ya Wonder Woman ini. Dia sangat besar sekali. Di sini ada talinya juga ya, teman-teman berwarna, berwarna emas talinya. Wow, mantul sekali. Kita simpan. Widi Widi, di sini yang terakhir ada Batman, teman-teman. Your Antarctic Anarchy ends here, you antagonistic Albatross. Wow, mantul sekali ya, teman-teman. Batman ini dia sedang mencari musuh, teman-teman. dia Sedang mencari penjahat ya. Wow, mantul sekali. Batman ini si manusia kelelawar teman-teman. Widi Widi, kita simpan. wadidaw wadidah. Lihat, ya, teman-teman, di sini kotak ajaibnya sudah penuh. Widi Widi, keren sekali ya, teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton video ini, waktunya sekarang kita bawa pulang.